Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke okay, sahabat, sekarang kita akan mencoba uh, radiomansi ya. Kita akan tarik sosok yang ada di sana dan nanti kita akan cari tahu kita korek uh, keterangan dari sosok-sosok yang ada di sana uh, tentang kebenaran mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Oke, okay, sekarang langsung kita ke lokasi ya. Yuk. Hmm. Oh, nah, ya silaturahmi. Saya saha. apa? Hmm. apa no, ya, di dia, sahawa, hmm. ya. uh. so, di Abah, Abah Abah akan Hampura, Hampura situ. Ampura, ampura. Ayah, iya. ampura abdi sanes bade ngaganggu tapi bade silaturahmi. Abi hoyong terang no ya di dia Saha itu? Kawian ki Abah teh. Minggu tujuan naon? Siaga naon? saukur hayang terang. karena di dia teh loba musok kawenehan gitu. Ayah ngeras, hmm, ayahmu ya, ya. ya, abah nua no, jaga andi dia kemarinnya, kemarin abah apa nu no, ayah di dia nawon wae wae wae, abah saliang tujuan nanti juara. Hmm. ah abdi Kadir, tujuan goreng. Ngak, saya Saukur hayang kapal muncul. <tuk> sahabat, ternyata sosok yang ini uh, Keluar lagi ya Kita akan mencoba uh, Menarik menarik hai, hai, hai, hai, <tuk> <tuk> Sampurasun Ya, raon deh Dih, te sarang saha Nubiel Oh, Nubiel no ah. Bah, Punten Aprika diote, saya makin manang Kayong terang hungkul Ini, ayah, ayah didil te Sahawai, salian di Abah Didya, ayah, saka Saan, hmm? raon, nyebe Sayang, apa Sayang apa hungkul, bah mana anak naon, mau anak iya, apa ya, apa na ya, nah haa, soh, kumaha sampurasun nah, naon, iya, haa oray lah iya orai cicing, cicing, cicing iya, orai, cicin, cicin, cicin. Ya, orai ya, di belah mana cicing, teh Hmm? Bari ya. Bariar. Hmm. Nah, Ini tuh di situ. Oh, di dindingnya dekat gerbang. Resok hmm. nembangan kira kelemah benar. Hah, tarah. Oh, tarah, heeh. Oh, di dindingnya muncul. Oh, di situ jauh. Oh, sok ka dieu gitu. Oh, heeh, heeh. Oh, luar riwat ka dieu. E, ganggu, ini ganggu dannya, dia ya, siapa oh lomba. Nah. Ini, tadi, sahah, si abah oh hampura lainnya ganggunya yang apa hampur eh, tadi itu ayam kunti non pocong non itu eh? ya hmm. awet-awetnya hmm. kilu hmm. coba gorowan gorowan tadi itu so. gorowan iya non oh Aduh, ayah mana? Ngajak diaduk gitu. Eh, oh, tidak menantang. Oh, eh, Kasahal, gitu. eh, oh, eh, uh -uh. Si eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, lain Nantang, terkuat, eh, eh, ini eh, yang masuk uh, ternyata uh, nonton, uh, salah satu uh, tim kami nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, mereka, ya, pertarungan mereka seperti apa. maju, ayo. Ya, Sobat ya, sangat uh, ini ya, ada perlawanan ya dari besok ini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Kumaha, kumaha. itu, ayo, So, Oke, sahabat, uh, sungguh pertarungan yang sangat sengit sekali ya. Tadi sosok ini uh, ada perlawanan ya, dan pada akhirnya bisa dikalahkan ya. Dan ini ada ada lagi yang masuk ya. Kita kita tanya ya. teh. Neneng. Di paling mana teh? tadi Ya oh, ahah. makai nyimsiman tuh, leneh leneh mau ngapain? yang oh, sayang kenalan Pak ya, sayang uh. uh, ah, mah? pemajikan kurang Ma. lain hari hari nenek, kurang hmm. dia. kurang mana tuh? yang hangat. Kurang hangat, eh, okay. Oh, di dia, Oh, ayah sisukan Eh, okay? okay. hmm. kumaha tong, izin sok ngobrol. Dan neneng, Kak, Oh, sok orang raja, orang ulin, dia. Oh, loba, di dia. Hmm. eh, sahawai, di dia gitu. Eh, eh, mak e bu ka kon teh eh ngomong berarti bantuan Oke, sahabat, uh, alhamdulillah ya, uh, ada beberapa sosok yang bisa kita tarik. Dan ternyata di sini seperti yang masyarakat eh, sini bilang, ya, untuk memang ada ular di sini ya, dan sering memakan telur-telur di sini dulu, ya Dan untuk yang tadi ya, yang ini melawan tadi itulah sosok ularnya ya, memang sangat ganas sekali dan sangat ee, jahat sekali ya. Dan, tapi alhamdulillah tadi udah ee, bisa kita kalahkan, sama tim kita. Oke untuk ee, malam ini terima kasih buat sahabat semua yang udah pantengin, udah setia terus bersama Ngapak misteri goib. Kita ketemu lagi di acara berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejahtera.